ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Lesus dimanapun Kalian berada jumpa kembali Bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pasti ya akan memberikan informasi terbaru Terhangat teroutedat tentunya Seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like komen Serta subscribe nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan Informasi terbaru terhangat Tentunya seputar Ayu Ting Ting dan informasi yang pertama di sini ada sang Bidadari cantik Wilkins Humerah Rajak yang sedang menggendong Sumerah di edisi pagi ini. Selamat pagi. Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Mom I Think beberapa menit yang lalu. Tepatnya yaitu 29 menit yang lalu Mom I Think memposting foto cantik Bilkis bersama dengan Sumera. Dan informasi ini untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa nanti malam ada bercanda tapi santai. Eh? yang maksudnya akan membuat sahabat semua ketawa ketiwi di rumah nih dengan judul kerja keras sebagai kuda Minggu 11 Desember 22 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat kan oleh Andrea Taulani, Windy Cagur, Ayu Ting Ting, Surya Insomnia dan juga kita kedatangan Diki Dive dan juga Nabila Atmaja wah seru banget nih sepertinya ya ada Kak Diki yang siap mengkocok buat kita semua duet nih bersama dengan Ayu ting-ting tentunya well, Sahabat semua nanti malam ya Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Dan yang ditunggu-tunggu lagi nih Spesial ulang tahun Transmedia 4 hari lagi nih Kamis 15 Desember 2022 Live di Trans7 Jangan lupa untuk sahabat semua di rumah Tiket sudah bisa dibeli nih Buruan beli tiketnya di di link ini di www.transentertainment.com Trans Studio Cibubur Penjualan tiket sudah dibuka di pemirsa Bagi sahabat semua yang pengen beli tiket secara online Buruan beli tiketnya Kemudian klik bio di Trans 7 Dengan hashtag www.trans Entertainment.com Trans Studio Cibubur. Kemudian yang kedua klik beli tiket dan pilih tanggal 15 Desember 2022. Pilih jenis tiket yang kamu inginkan Dalam rangka Hut Transmedia yang ke 21 akan menghadirkan sederet artis Indonesia dan juga mancanegara. Dan pastinya akan ada Ayu Ting Ting yang akan menemani kita semua. Jangan lupa ya sahabat, Ayu Ting Ting juga akan memeriahkan acara Hut Transmedia. Yang ke-21 jangan sampai terlewatkan. Informasi selanjutnya juga di sini ada story terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin langsung dari story Ayu Ting Ting yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Berbagai kesibukan dan yang juga pernah pernikah dari tingting -Ting kuliner dihadirkan di story Ayu Ting Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan! Semoga menghibur mimin ahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan-makan. Tempe nih. pecaknya. Serius, dok? kita gak makan deh, kita mau makan ulu. Iya, kita mau so, makan Iya, kita mau makan ulu. Iya, kita mau makan mau makan Oke, ya. Yeah. Play with me like cats and a You don't understand the of udah kering. Dilepas dari atas ke bawah cuman karena Aduh muka aku tuh enak banget rambut. Aku lagi makan keripik ikan sambal aduk Nih lihat sama nasi panas enak banget guys. Hmm, hmm, mm, enak banget. Hmm, hmm, hmm, hmm, pak. Hmm. Mm. Ini digado juga enak banget. Hmm. Luar ini paling enak. Juding, ah, tumitnya, hmm. tumitnya, dalam, nasi panas, hmm, hmm, tumit hmm. tim kuliner, untuk paling sudah nggak ada yang lain, kita coba ya, hmm, hmm, nerasat, guys, bener guys, hmm. cuma ada di ting-ting kuliner katok cemerlang setia, yee kapok is back, ada di tingting -ting kuliner, Yang mau order langsung aja ke tingting -ting kuliner, ini ya satu tuh aku bisa habis sendiri, ini enak parah guys, hmm, hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. Gak ada duanya, ordernya jangan cuma satu, harus banyak. Satu pasti langsung habis. Enak banget. Hmm. Hmm. kuliner.